Hai assalamualaikum apa kabar anda hari ini tentu baik-baik saja bukan ada yang percaya bahwa penyakit kanker payudara merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan padahal sebenarnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya di dalam video ini akan kita bahas beberapa cara tersebut mulai dari cara pengobatan hingga cara preventif semoga video ini bermanfaat bagi anda satu Pencegahan dan detection dini, penyakit kanker payudara dapat dicegah dan dideteksi dini jika kita memiliki pola hidup sehat dan rajin berolahraga. Hindari merokok dan minuman beralkohol. Selain itu, periksakan diri secara teratur ke dokter untuk mendeteksi adanya tanda-tanda penyakit kanker payudara sejak dini. 2. Konsumsi makanan sehat dan bergizi Paket makanan sehat dan bergizi sangat penting untuk membantu Anda dalam mengatasi penyakit kanker payudara. Beberapa nutrisi yang paling penting adalah vitamin A, C, dan E, asam lemak omega 3, dan mineral seperti kalsium dan zat besi Makanlah sereal, buah-buahan, sayuran, ikan, dan produk susu rendah lemak untuk mendapatkan semua nutrisi tersebut Tiga, olahraga rutin. Mengatasi kanker payudara memang bukanlah hal yang mudah. Tetapi, Anda bukan sendirian. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit ini. Salah satunya adalah dengan rutin berolahraga. Hal ini dikarenakan olahraga dapat membantu Anda memperkuat otot-otot di sekitar payudara. Selain itu, Olahraga juga dapat membantu Anda menjaga kesehatan payudara agar tetap sehat dan kencang. Jangan lupa untuk selalu rutin berolahraga agar kanker payudara tidak semakin menyerang tubuh Anda. 4. Kontrol berat badan Lebih dari sepertiga wanita berusia lebih dari 50 tahun memiliki masalah dengan obesitas dan overweight. Untuk itu, kontrol berat badan merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya kanker payudara. 5. Menghindari merokok Salah satu cara untuk mengatasi penyakit kanker payudara adalah dengan menghindari merokok. Merokok meningkatkan risiko Anda terkena kanker payudara sebanyak 30%. Oleh karena itu, perlu bagi Anda untuk berhenti merokok sekarang juga. Itulah lima cara yang bisa Anda lakukan dari sekarang. Cara mengatasi penyakit kanker payudara dengan mudah dan cepat tidaklah sulit. Anda hanya perlu mengetahui apa yang seharusnya Anda lakukan dan mengikuti petunjuknya. Dengan mengetahui informasi ini, Anda dapat mulai mengatasi penyakit kanker payudara segera. Jangan menunda dan segera lakukan hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi risiko penyakit kanker payudara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sampai jumpa kembali.